Sudahlah putih, beras ya, bahan un ini, uni lidah mencari kayu ini, kalau lidah mencari nangkayunya, kalau lidah tanggung jawab uni kedepankan dulunya, eh. wah, wah, wah, awak siapnya, sumpah, ini kalau laman calek uni, wah itu nak lama perasaan gegek lebih, Ge -ge -ge taruh jantung aku, wah, nah, getek-getek jantung aku taruh, entah, kan ya, ini, ka uni kau uni, wah, uni bini orang tu jantung ni. Yo guys, welcome back to Rama Pepsi. Nah, pada malam ini kita kembali mau reaction video-video cewek cantik yang ada di di, di TikTok, terutama cewek-cewek dari Padang, dari kampung gua, guys ya. Kalian belum tahu ya, cewek-cewek Padang tuh cantiknya anak Uzubillah Wah, wow, benar-benar cantik banget nih guys. Dan nanti nanti kalian juga bisa lihat lah ya. Nah, sebelum lanjut ke video reactionnya aku mau teman-teman subscribe dulu channel YouTube Prama Papsi. Atau enggak, teman-teman juga bisa follow fanspage Facebook Rama Popsi agar aku lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten video reaction lainnya. Dan bagi teman-teman yang mau request video apa yang mau kita reaction, silakan tulis juga di kolom komentarnya. Oke, okay, yuk kita langsung aja reaction video cewek-cewek cantik dari Padang. Let's go! Kenalan lah dulu Elsa dulu satu tahun Bukit Tinggi Elsa <tuk> ndak lalu bang malam ekor Elsa mencari Elsa ba, bang ah, Ali kantang jawab hmm? ndak sekedar kenalan sih lo, kau ndak lalu kok mimpi basah bang malam ekor bang, ah, saya kantang jawab. <tuk> Di jantan, ma yang bisa dipercaya kini lai eh, jangan salah-salah uni. uni, eh, terang eh, le coba ha, cuba pikirnya, uni nak, walaupun uni kini sakit hati deh jantan, suatu saat bisu, ah, uni kan bahagia jo, jantan, yakinlah ni, ndak kemungkinan, ndak, ndak kesaduan lah, ndak jantan murid turun ni, de uni a ya, lumah sobok, sih, yang pas deh uni, Nakbuli, cik, moreturi, jalan, nak boleh ngaca murid tu, le jalan ndak kami jo, jantan yang jah, eh, padu situ lah bejah, eh, tau ni. mencaliak nama dek ko duit waktu tibo perasaan nya babini gituh ah ni capek-capek bini mode orang gitu lawan mencaliak nan perasi-perasi mode ko serius nice sorry rumi menimbang perasaan umah pikiran udah sasampai eh iko uni bulih amatang ya, ko enda ba ni ini jando, ini jando. Sorry, sorry. Maaf, dinia ya. Itu antara mana Ba atau janda gitu. Ini jando atau bini orang nih. Kalau jando nih, Pak <coughs> siap nih ya. Wah, lagi kabarin nih. Ya. Lagi tahu kalau ini jando atau itu. Oke, kalau tunggu jawaban dari unik. Paling maleh dia caption keputusan model kosong 4. Indah perlu kayo, dan pancing rajin baru sahur. Koyo lain dah perlu dan kayo dunia, Kok jawab ni bakalan ni yoni. Ah, awak indah, dak doh indah doh yang wak punya macam selain lain korang ni yang korang yang tulus ya kau yang lain tulus dunia, kok ya. Koyo ni ndak mencari nan kayo. Ah, lem ni jawa. Ah, wak tunggu jawaban rok ni lah. Laki-laki yang cukit cek pada usia apa si rokoknya? Woi, rokok jarum nih, jarum super, sempurna kini dak main leluhia lejer -lel -lel ni. kau. Awak kalau kalau kamu kalau kau ni jadi orang <coughs> rumah, saya duit sama Jarum super rokok nih. Jam pernah nio ni sama cowok yang rokoknya sempurna si mil. Percaya loh nih. Unidangan <coughs> <Memandony>. kecil, di jam pernah nio nih kalau basobor ini cowok E, rokoknya sampurna mil jam pranio Pak kok dan Renina Rokok sesari 28.000 duit itu ah ale kata lu duit itu ah 28.000 tadi Baliang kabareng cak di Baliang kabareng kan tapi 2 liter makan waktu 3 hari pikirlah du Tuhan <tuh -tuh> agek awak jodoh mode uni kocie nak ciek jadi Tuhan ha tahun baru tahun baru iyo ndak lama buai acara bak tahun baru iyo lamaknyo acara baka-baka hmm. tapi biarlah awak memilih bakaba undangan sen dadah oi masuk dia Dia masuk, masuk ke sanadiek galah sembah jadi dia di mana kampung dia <tuh> dah sangka dia ba, ni, pi, tinggal pilih saja dah dia Adik menerima undangan atau kita mau undang orang? Hah? kita nangkap mau undang orang atau adik menerima undangan? Pilih nama adik, tinggal jawab saja, Adik, <tuh> <tuh> <tuh> sumpah, ini kalau lama mancari uni, woi tu nak lama perasaan gak? Gak, gak, taruh jantung aku. Ah, gak tau, jantung aku taruh. Entah hati kau ni. Kau entah apa? -ah. uni, wah, ah, ni uni bini orang atau jantung ni. Tolong lagi ke abang Patang malam ni nak Patang malam petang malam cik tu Malam kini cik Lah dua hari uni-uni. Patang malam lah pagi dah lawa. Dia gara-gara Anjali ini ko malam Kok cik tak nak Jatah nak kalah lu Lu lah mah Dah nampak lu ni ya, Tuhan Tuhan berisah kau ya tapi kita menjelang lalu di mie, sama kino, udah, entahlah nih sakit pahlawan jali-jali cewek uh, tiktok sumpah melayang-layang pengenal deh